Ayam ini memerlukan sinar matahari yang cukup, dan kebetulan cuaca sekarang cerah, panas, dan cocok untuk ayam. Ayam pun sangat gembira mengais-ngais dengan kandang sederhana ini, dengan alas pasir ayam itu. Sangat bahagia sekali, tuh mengais-ngais. Ya. Walaupun keinjak injek sama temannya, ya uh. dia cuek aja, dia mengais-ngais. Wuh, wow. si senang. Dia pura-pura tidur. Oh. Oh. Wow. Cantik sekali. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan. Kehidupan bagi ayam. Luar biasa. Dengan alas pasir, dia itu seakan-akan, dia itu tanah habitatnya dia. Rumahnya dia, tempatnya dia. Dalam alas tanah, dia sangat-sangat senang. ba